Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di YouTube channel kita, Nurul Hidayati Official. Oke, okay. sore ini kita ke tempat yang sama lagi, pantai-pantai biasa. Kita pergi ke pantai, tempatnya sama, buat ngilangin jemuk gitu, ya. semingguan kerja. Jadi ngilangin jenuh gitu. Nah. Tempat yang kemarin, tapi di sini sekarang banyak orang. Selamat masuk, cilok bakso. sekarang lumayan? ombaknya besar weh lagi like ya. See you guys. Cuma segitu aja buat konten hari ini. Dan selamat beraktivitas. Bye bye. See you. Selamat beraktivitas. Selamat hari Kamis. <laughs> selamat hari Kamis. sebulan bulan madu saya ke sini <laughs> Raja hotel ayang di mana, di, mana ayol, ayol, di mana kamu